Halo sahabat Zodiac 48 kembali lagi bersama saya di channel ini di video ini kita akan bahas tentang pasangan Scorpio dan Capricorn secara umum namun sebelum menonton videonya buat kamu yang baru gabung silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi video berikutnya dan terkhusus buat kamu yang punya pertanyaan silahkan hubungi admin kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi baik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 Tujuannya adalah untuk membantu para sahabat ataupun saudara kita yang kurang mampu di masa lockdown yang terjadi di daerah-daerah kita masing-masing khususnya di Indonesia Baik untuk mempersingkat waktu kita langsung saja mengacak kartunya dan untuk pasangan Scorpio dan Capricorn secara umumnya Pertama kita mengambil kartu kepada Scorpio secara umumnya Selanjutnya, kita mengambil kartu kepada Capricorn secara umumnya. Oke, jika kartu Asmara yang sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang didapatkan oleh masing-masing zodiak. -masing yang pertama, kita akan mengambil kartu support energi kepada Scorpio pada umumnya, selanjutnya kita akan mengambil kartu support ataupun energi kepada Capricorn secara umumnya. Setelah kartu support energinya kita dapatkan, ini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan atau yang memperjelas suatu ramalan terhadap masing-masing zodiak -masing secara umumnya. Di sini, pertama kita mengambil kartu kesimpulan kepada Scorpio. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu kesimpulan kepada seorang Capricorn secara umumnya. Oke, di sini kita sudah dapatkan kartu asmaranya. Sekarang, kita akan membuka dan membacakan kartu asmara untuk Scorpio secara umumnya, dan kartunya adalah A of Cups ataupun delapan piala secara umumnya ini diartikan sebagai mencari ketenangan diri mencari suatu jawaban di dalam diri sendiri atau menyendiri dan satu lagi ini bisa diartikan juga sebagai kebahagiaan yang tidak kelihatan nyata jadi untuk asmara seorang Scorpio kepada Capricorn di sini Scorpio selalu merasa dikhianati ataupun merasa diabaikan dan di sini juga Scorpio selalu mencari-cari apa yang menjadi kesalahannya kepada seorang pasangan, yaitu Capricorn, sehingga pasangan Capricorn selalu mengabaikan atau tidak pernah menanyakan kabar darinya sebelum kabar dari seorang Scorpio memberikan kabar terlebih dahulu. Jadi, di sini Scorpio bertanya-tanya apa yang menjadi sebab penyebab masalah, sehingga hubungan asmara Scorpio dan Capricorn semakin renggang, dan di sini Scorpio merasa dikhianati ataupun diabaikan. Namun di sini seorang Scorpio kemungkinan hanyalah merasa diabaikan dikarenakan seorang Capricorn sangat lebih bekerja keras dan fokus kepada pekerjaan untuk membahagiakan seorang Scorpio dan tidak jarang juga di sini hubungan antara Scorpio dan Capricorn tergolong ataupun bisa dikategorikan ada orang ketiga ataupun indikasi orang ketiga di dalam suatu hubungan Scorpio dan Capricorn di sini Scorpio sudah mengetahuinya dan Scorpio ingin kejujuran dari seorang Capricorn di sini memang kelihatan Capricorn bekerja dan berjuang keras demi pasangan namun di satu sisi ia mendapatkan kesempatan untuk mendekati pasangan lain ataupun untuk mendekati orang lain dan di sini juga kelihatan Scorpio selalu bertanya-tanya apa yang menjadi kekurangan sehingga Capricorn bisa mendapatkan atau bisa mencari orang ketiga di dalam suatu hubungan asmara mereka dan untuk support energi untuk seorang Scorpio adalah Kenaik Of One Kenaik Of One itu diartikan seorang pria yang usianya antara 15 sampai dengan 29 tahun di sini seorang pria tersebut bisa dikategorikan sahabat, saudara ataupun rekan kerja serta orang yang paling dekat dengan Scorpio. Di sini Scorpio mencurahkan isi hatinya kepada seorang kenaik of one, yaitu seorang pria yang usianya antara 15 sampai dengan 29 tahun tentang hubungan asmaranya dengan Capricorn. Di sini Scorpio selalu mengatakan ataupun memberitahu kepada seorang pria tersebut bahwasannya Capricorn sedang bermain dengan orang lain. Di sini pria tersebut akan memberikan solusi serta motivasi kepada seorang Scorpio bahwasanya dalam menjalani hubungan asmara itu perlu ketabahan, kejujuran dan keikhlasan hati untuk menerima pasangan. Dan di sini juga orang itu memberikan saran jikalau sudah tidak tahan dengan pasangan maka cari pasangan yang lebih baik untuk kedepannya dan untuk kartu kesimpulan seorang Scorpio adalah the devil secara umumnya di devil diartikan keterikatan yang membelenggu jadi di sini kelihatan untuk kartu di devil kepada seorang Scorpio dan Capricorn seorang Scorpio selalu mencari apa yang menjadi kesalahannya yang paling telat dan apa yang menjadi kekurangan kepada seorang Capricorn sehingga Scorpio bertanya sampai ia mencurahkan isi hatinya atau mencurahkan hubungan asmaranya kepada seseorang yang usianya antara 15 sampai dengan 29 tahun dan di sini juga merupakan Scorpio akan mendapatkan keterikatan kepada seorang Capricorn dan Scorpio tidak ingin melepaskan Capricorn begitu saja seorang Scorpio ingin melihat apa yang menjadi kesalahan telat ataupun kesalahan mutlak kepada seorang Capricorn, sehingga Capricorn mencari pasangan yang lain ataupun mencari orang lain di dalam hubungan asmaranya Selanjutnya kita akan membuka kartu seorang Capricorn pada umumnya dan kartunya adalah Tree of Cup Tree of Cup ataupun tiga piala secara umum diartikan indikasi orang ketiga di dalam suatu hubungan jadi sangat jelas sekali terlihat bahwasannya seorang Capricorn mencoba untuk mencari orang ketiga di dalam suatu hubungan asmaranya bersama seorang Scorpio di sini Capricorn sama-sama membahagiakan kedua orang tersebut namun di sini Capricorn sangat tidak adil, ataupun selalu mengabaikan, ataupun sangat jarang memberikan kabar kepada seorang Scorpio, sehingga seorang Scorpio menanti kabar dan selalu bertanya-tanya apa yang akan terjadi dan apa yang membuat Capricorn berpaling hati dari seorang Scorpio. Yang dikategorikan mengapa Capricorn bisa berselingkuh dari seorang Scorpio, di sini juga kelihatan seorang Capricorn memang berjuang keras, ataupun memang seorang pekerja keras, sehingga itu yang menjadi pengikat kepada. Orang ketiga tersebut dan menjadi pengikat kepada seorang Scorpio. Bahwasanya, pasangan seorang Capricorn adalah yang terbaik menurut seorang Scorpio dan orang ketiga tersebut. Di sini, Capricorn mencari perhatian ataupun mencuri perhatian mereka dengan kinerja ataupun kerja keras yang ia lakukan untuk memperjuangkan pasangannya. Namun, di sini Capricorn kelihatannya sudah memiliki orang ketiga di dalam suatu hubungan asmara tanpa diketahui oleh seorang Scorpio terlebih dahulu. Dan di sini lambat daun, hubungan orang ketiga tersebut ataupun perselingkuhan itu diketahui Scorpio sehingga Scorpio mencari apa yang menjadi penyebab Capricorn bisa selingkuh dari seorang Scorpio. Dan untuk kartu support energi yang didapatkan oleh Capricorn adalah King of Cup. Secara umumnya, King of Cup itu diartikan se seseorang pria yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang. Di sini kelihatan bahwasanya support ataupun energi yang didapatkan oleh seorang Capricorn adalah dari seseorang yang sudah dewasa, ataupun yang menjadi senior darinya. Di sini bukan motivasi ataupun support, ini condong kepada tingkah laku seseorang King of the Cup ditiru oleh seorang Capricorn, sehingga Capricorn ikut ke dalam jalan seorang King of the Cup yang merupakan seseorang yang tidak setia kepada pasangannya di sini Capricorn menilai bahwasanya mengapa King of the Cup bisa melakukannya sehingga Capricorn juga ikut ataupun mencoba untuk melakukan orang ketiga ataupun mencoba melakukan perselingkuhan di dalam suatu hubungan asmaranya dengan Scorpio dan untuk kartu kesimpulan didapatkan oleh seorang Capricorn adalah the magician the magician itu dikategorikan ataupun diartikan secara umumnya mahir melakukan dalam hal apapun termasuk hal hubungan asmara. Di sini kelihatan bahwasannya seorang Capricorn telah melakukan hubungan asmara ataupun telah melakukan perselingkuhan dari seorang Scorpio. Sehingga di sini seorang King of the Cup adalah seniornya yang merupakan contoh ataupun yang telah ia contoh sifatnya sehingga seorang Capricorn mengambil langkah untuk indikasi orang ketiga di dalam suatu hubungan asmara di sini seorang Capricorn beranggapan bahwasanya Capricorn mahir melakukan hubungan perselingkuhan ataupun mahir melakukan hubungan asmara yang secara diam-diam namun ternyata di sini Capricorn gagal jadi, di sini kelihatan anggapan seorang Capricorn, ia mahir melakukan perselingkuhan di dalam suatu hubungan bersama seorang Scorpio. Namun, di sini Scorpio lebih jeli sehingga hubungan asmara yang menjadi perselingkuhan itu ketahuan, dan Scorpio mencari tahu apa yang menjadi kekurangannya di dalam hubungan asmaranya bersama seorang Capricorn. Dan di sini kelihatan jelas juga bahwasannya seorang Capricorn itu mendapatkan kesempatan untuk mencuri hati. Seseorang ataupun orang lain itu dikarenakan ia mahir ataupun sangat giat bekerja, sehingga itu menjadi jaminan bagi orang tersebut. Bahwasanya seorang Capricorn adalah pasangan yang terbaik menurut dirinya. Ini di sini dapat kita simpulkan bahwasanya seorang Scorpio sedang mencari apa yang menjadi kesalahannya kepada seorang Capricorn, sehingga Capricorn melakukan perselingkuhan di dalam suatu hubungan asmara mereka. Dan di Devil di sini, tanggapan bahwasanya seorang Scorpio sudah keterikatan ataupun sudah terbelenggu oleh omongan ataupun kata-kata seorang Capricorn dan Capricorn beranggapan bahwasanya dirinya mampu dan sanggup melakukan hubungan perselingkuhan ataupun yang dikategorikan mendapatkan orang ketiga di dalam suatu hubungan namun di sini ternyata Capricorn gagal dan Scorpio mengetahuinya. Di sini juga Capricorn melakukan hubungan asmara itu secara diam-diam di awal namun bakalan ketahuan di ujungnya jadi bisa kita doakan seorang Capricorn agar lebih bagus dan lebih jeli menata hubungannya bersama Scorpio sehingga mereka mendapatkan kebahagiaan yang sangat jelas ataupun yang sangat nyata baik mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan pasangan seorang Scorpio dan Capricorn secara umumnya semoga bermanfaat ingat like komen dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya